Halo teman-teman, kembali lagi channel Indonesia Kamera.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 Para fotografer pasti nggak mau kan oh, hasil fotonya, banyak noise-nya. Oke, okay, langsung saja kita ke materi. Oke, okay, yang pertama yaitu atur pengaturan pada kamera kalian. Nah, ini bisa, untuk mengurangi noise disarankan untuk menggunakan mode manual ya. Dengan gunakan ISO rendah. 100, keterangan 100 atau sampai 500, DK 100 sampai 500. Nah untuk angka 500 ke atas itu uh, ada sedikit noise nya. Nah untuk hasil foto yang tajam itu tadi di ISO rendah 100 sampai 500, nah minusnya cahaya yang dihasilkan juga rendah nah untuk yang kedua foto lakukan fotografi pada siang hari nah di siang hari itu, pasti banyak cahaya yang masuk nah itu menggunakan kalian dalam memfoto melakukan foto nah, lalu itu bisa kalian manfaatkan untuk menggunakan ISO rendah dan juga untuk pengaturan aperturnya kalian sesuaikan dan begitu juga shutter speed-nya. Lalu yang berikutnya yaitu kalau kalian foto di malam hari usahakan kalian gunakan flash eksternal atau cahaya tambahan seperti speedlight, flash studio dan yang lain-lain. Atau kalian cari, cari tempat yang banyak menghasilkan cahaya Sehingga komposisi cahaya kalian itu pas dan terpenuhi Nah yang berikutnya Jika kalian sudah memiliki foto yang memiliki noise Banyak noise Kalian bisa edit menggunakan Adobe Lightroom Adobe Lightroom di PC atau Adobe Photoshop di PC juga bisa nah itu kalian gunakan Noise Reduction nah kurangannya di proses edit ini setelah zaman foto kalian menjadi berkurang nah sehingga biar ya, hasilnya tidak kurang maksimal di malam hari Tinggal yang saya bilang tadi, usahakan menggunakan cahaya eksternal atau cahaya tambahan Untuk memenuhi komposisi cahaya pada foto kalian Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau saya ada salah kata Dan terima kasih telah mau belajar bersama saya untuk kali ini Dan jangan lupa untuk like channel Indonesia kamera untuk supaya kalian dapat informasi yang bermanfaat lainnya nah, salam fotografi videografi Indonesia salam saudara